Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa hingga saat ini Saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah dan diperbanyak rezekinya Amin ya Allah Nah Kebetulan lagi kita mampir di Satria Jaya Motor. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat. Hmm, nah, kebetulan kita di awal penghujung awal Februari ya. Awal ya. Awal, awal Februari awal. di tahun 2023. Kita mau update stok yang semoga harganya bisa merekomendasi, tapi mayoritas rata-rata banyak di Brio ya ya, gudangnya Brio, Brio, brio. ada juga kelas minibus atau tentunya keluarga ya, ya. ya. oke okay, kita mulai yang pertama, <tuh> Bismillahirrohmanirrohim mohon diperkenalkan diri dulu oh iya, siap-siap ya, ya. <tuh> siap, siap, siap. ya uh, terima kasih ya untuk Pak Dedi ya nama saya Muhammad Hilman, kebetulan kita juga buka gudang showroom ya, showroom bajungan di sini di Sangiyang ya, Sanyang Jalan Masjid as uh, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, ya, kebetulan mungkin di dalam ya, tapi nyaman ya tempatnya. Ya. Ya. Allah mudah-mudahan. Jadi uh, mungkin nomor ya, nomor, nomor saya. Nomor boleh. Oh, silakan ya, nomor saya 08121274 7026 okay. Muhammad Hilman showroom Satria Jaya Motor SJM SJM. Terima, Terima kasih. Tersambung Dari. via WhatsApp ya. Ya, nggak bisa. Oh, okay. WhatsApp 24 jam. 24 jam. Aktif terus. Fast respon tentunya ya. Pastinya. Buat teman-teman yang kebetulan cari unit dan unitnya pas ada di sini bisa langsung japri beliau. Aila. Aila. Aila. Aila tahun berapa nih, Bang? Uh, ini tahun 2014. 2014. 2014. Uh, X ya, X. bertransmisi plat X, transmisi Bulan Februari ya, Bang? Ya, panjang. Panjang, panjang. tahun depan. 2024. 2, 2024, ya. 2024. ya Kilometernya berapa, Bang? Ini 85 85.000. 85. Atas 25. nama perorangan ya? Iya, nama perorangan. Tuh, teman-teman yang cari matic sekelas mobil city car LCGC Aila tipe X matic tahun 2014. 14. dimana Di mana kilometernya? puluh ribuan mm -hmm. Berplat ganjil untuk pajaknya di bulan Februari 2024. Panjang banget untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara ya. ya Atas nama perorangan pula. Kira-kira dijual berapa, Bang? Ini 90 puluh juta masih iya. bisa nego-nego-nego-nego nego. Ya? sambil ngopi ya sambil, sambil ngopi. ngopi ya DP goceng bisa Bang kalau kredit bisa-bisa sampai lima tahun juga bisa sampai lima tahun bisa-bisa bisa bisa uh, teman dp nya lima juta untuk angsurannya estimasi berapa Bang empat tahun tuh sekitar dua tujuan ya 262 tujuan untuk dp-nya sekitar 5 jutaan ke atas jutaan kurang lebih, ya. lebih ya. ya tinggal disesuaikan sama Bang Hilman ya betul teman-teman uh -huh. diberikan kemudahan di sini dp-nya ceper ceper yang mau kredit angsurannya pun disesuaikan mau pakai leasing apa aja bisa bisa mau syariah sekalipun bisa ya bisa. Nah, nggak usah khawatir teman-teman yang mau kredit syariah bisa sama Bang Hilman di SDM aja Jaya Motor Oke selanjutnya kita ada Mobil Brio lagi nih. Ya, ini beliau brio. brio tipe apa nih bang? Ini tipe E ya. Tipe E. Manual, metik? Metik. Metik. Automatic. Udah pasti metik ya. Betul. Mobil Tahun berapa nih bang? Ini dua ribu Pajak enam ya pajak bulan 6, benar-benar hmm. berplat per genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya bang ya ya betul-betul pajaknya betul. di bulan Juli 2023 kilometernya ya. berapa nih bang? kilometernya ini 67 67, 67. atas nama perorangan 67 ya nama perorangan nama perorangan bertransmisi otomatik harganya hmm. berapa bang? ini harganya 128 128 masih nego ya masih dikit Kipa lagi eh bertransmisi otomatik tahun 2016 teman-teman, hmm. kilometernya baru 60 ribuan So ya. masih sangat rekomendasi untuk secara kondisi maupun dari kilometer pun masih sangat luar biasa. Yeah. Patut dijadikan pertimbangan. Ini Bisa nego? Ya, masih 128 bisa, nego. bisa. Kredit yang bisa DP murah juga. DP murah. Bisa. DP 5 juta bisa? Bisa. Bisa sampai lima tahun. Sampai lima tahun juga. Oh sure. luar biasa ya teman-teman. DP 5 juta. Tinggal ansurannya berapa berapa. Kalau empat tahun gambaran ya. kita Oke. Okay. Tiga sembilan lah. 39 Estimasi 39. ya. Estimasi sekitar tiga sembilanan dengan ya. DP 5 juta. Ah. Ya. Mau nego lagi langsung Japri bang Hilman. Tentunya. Sambil ngopi boleh. Sambil ngopi boleh. <laughs> ada kopi, ada makanan banyak ya bang. Oh, oh boleh. Oh, ada, semua ada semua buat Ada semua. Pokoknya siap pada di. diberikan servis yang sangat memuaskan dari bang Hilman Amin. Amin, amin. Baik, amin, amin. selanjutnya kita mulai lagi ada mobil Brio lagi. Ya, Brio pastinya. lagi. Wow, luar biasa. Di sini Brio yeah. banyak bener loh teman-teman. Iya. Yeah. LC Warna merah ya. Warna merah merona. Tipe manual metik nih. Ini tipe metik e. semua. Ya. Metik semua. Ini tipe M E. Matic. Ya. Tipe, tipe e. e. Belum RS ya. Belum. Belum. Masih ini. E, Brio E dua ribu bertransmisi otomatis berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bekasi dan pajaknya di bulan September 2023 ya. Kilometernya berapa Bang Iman? Ini kilometernya sekitar 85-an 85, 85, 85. ya? 85 ribuan teman-teman ya. Plat ganjil, warna merah, bagus ya. banget So, mobilnya luar biasa, genjreng ban-ban pun masih sangat tebal ya hmm. bodinya mulus dipastikan gak bekas nabrak gak bekas banjir uh, ya udah pasti lah jaga kualitas betul <laughs> kilometernya masih Rp80.000 tapi yeah. sekitar udah 5 tahunan ya yeah, hmm. masih sangat worth it ukurannya harganya berapa nih Bang? ini harganya rp puluh aja udah Rp140.000 bisa kita sambil nego lah sambil di. nego bisa. ya betul oh. tahun 2018 tipe eh, Matic teman-teman yeah. yang manual yeah. harganya masih cukup rekomendasi 140 juta masih bisa nego untuk kredit berapa Bang kira-kira Bang bisa DP ya 10-8 ya mungkin kalau terlalu kecil akan 10-10 ya, 10 ya 10 minimalnya 10 Teman-teman yang kepincut nih sama mobil ini langsung diobrolin aja siap DP-nya digedein angsarannya lebih murah. Ah, udah pasti. Iya, uh, yeah, iya. Yeah. Nah, oke okay, baik selanjutnya ada Expander nih, Bang. ya yeah, ini Expander, Expander. Expander Ultimate, Ultimate. Waduh, ya? mm -hmm. oh, berplat genap untuk yeah. pajaknya di bulan Oktober 2023. Matic ya, Bang ya? Ya, yeah, betul. 2018 ini ya. 2018. Mm. Oh, kilometernya udah berapa, Bang? Ini 83. 83.000 83. atas nama perorangan ya, Bang. Nama perorangan. Dari barangan daerah Jakarta Barat berplatet merah uh. teman-teman. Atas nama perorangan ya, Bang. Hmm. Kilometernya tadi 83. 83.000. Ya. 2018. Nah, kondisinya sih we insyaallah enggak ada celah, bagus, enggak ada ini dosa. Si putih, uh, ini, putih ini. Si Putih-putih. Putih. <laughs> tertinggi ya. Iya. Harganya berapa, Bang? Ini harganya kita dua dua nego ya, ya tentunya ya tentu sambil ngopi lah sambil ngopi di satria jaya motor betul nah teman teman di sini harga yang di open price masih bisa dinegoin betul teman teman yang kira kira mau negosiasi ajuin aja angkanya betul, sama betul. bang hilman Siap. Insya Allah mudah-mudahan dikasih win-win solusi. Amin. Kalau emang itu rezekinya teman-teman, rezekinya Pak pasti ketemu ya. Amin. Pasti Siap. jadi. siapa Pak Daddy. Betul. Siap. Untuk kredit, Bang, paketnya ada? Ada. Ini okay. bisa DP 15 juta, bisa. DP lima 15 juta bisa? bisa? Wow, luar biasa. Asuransi tinggal bisik-bisik. Asuransi ah, <laughs> enggak bisik-bisik. Tunjang di atas 4 jutaan ya, Pak ya, sudah pasti, sudah, pasti. 5 tahunan eh, Sampai lima tahun. Lima tahun 5 bisa 5 ya. Tahun. Betul. Oke, okay, selanjutnya, Bang. Hmm. Ada brio lagi nih bang. Ah ini kebetulan brio nya ini Sa yang manual nih. Manual. Kapan mewah nih pertama dari baru. Tipe E apa Tangerang ah. Tipe E apa S? Ah, tipe E. Tipe, tipe e. e manual dua ribu dua ribu Bagus nih ya. berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang Selatan teman teman. Ya. <laughs> Pajaknya di bulan Oktober 2023 ya. ribu berapa tadi? Ini kilometernya 67 67 tujuh. Tangan pertama dari baru. apa pertama dari baru ya. Wow, 2014 nggak nyangka loh, kilometernya rendah banget. Iya. Masih kinih, kinih. Masih kinih, sih. Ya. Masih cakep. Kalau menurut saya sih, hampir full body ya. ya. Masih orisinal ya. Masih. Paling di bemper. Ya, bumper um, wajar lah ya. Nah, kalau reparasi pemakaian. bemper itu wajar ya pemakaian biasanya lecet. Betul, tadi. Lecet. Benar, benar, benar. Benar. -ben kualitas sebelum. lah yang pasti. Betul sekali kualitas, kualitas. yang membuktikan. Ya. Harganya, bang. Ini seratus lima, seratus lima. Wah bisa ngobrol opilah, bisa ngobrol opil. Kualitas ya betul, kualitas bener, kualitas kalau harga ya, bang Rendi ya. Betul betul. <laughs> ya iya. Seratus lima teman-teman di open price. Teman-teman ya. yang mau nego lagi langsung bang ya. Iman. Bisa Kreditnya langsung test drive ini mah udah. DP lima juta bisa nggak bang?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 ini bengkel iya. nih ya. Ini sudah sudah sholat kayaknya. Sudah soal juga. Ya. Oh. Kita bu, boleh boleh nggak enak ya nanti oke okay. sholat <laughs> <laughs> ya. Oke. Okay. Uh, ini apa sah? Iya. G G manual meeting Ini, ini manual. Transmisi manual. Warna 2017. Hitam. 2017. 2017. Ya. Sudah barong ya teman-teman. Ya plat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota ya. untuk pajaknya di bulan September 2023. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Apa saja 2017. Ya. Kilometernya berapa? 28.000. Wih Beneran? Asli? Oh. Asli. Lihat. Uh, setirnya aja masih kulit jeruk. Kulit jeruk. gile beneran. 2017. Berarti ya. sekitar udah enam tahunan. Ya. 6 tahun. Tangan pertama dari mungkin baru dia. Ya? tahun. tanpa pertama dari baru iya. ya. Perorangan juga tentunya. Perorangan, nih. perorangan. 2017 tipe G, kilometer ribu enggak sopan. <laughs> dapetnya bagus banget loh. <laughs> iya, body-body juga kayaknya uh, ori Ban, ya. ban serepnya belum turun nih pada serepnya belum turun. turun. Waduh, masih bawaan dia semua ini. Eh, benar. Harganya juga mungkin berapa nih, Bang? ini kita bikin 155 lah. 155. Bisa masih bisa nego ya tentunya uh. ya teman-teman mobilnya bagus, kilometernya rendah, luar biasa. Di open price 155 juta masih bisa nego. bener-bener muji nih untuk mobil ini nih, luar biasa loh. Ban belum turun, ban serepnya belum turun, kulit jeruk, stirnya semua ya, luar biasa. Udah kayak bekas masa baru. Iya. Bekas hampir ada baru. Betul. Oke, baik. Selanjutnya ini mobil pakaian ya? Ya, ini pakaian aja ini Baik, selanjutnya. Ini ada Brioni nih. Yah, ini brio yang all new ya brio all new sudah pasti Matic ya Matic Oh yeah. ya merahnya. merahnya bagus luar biasa tahun 2018 18 ya. yang sudah facelift teman-teman. ini pajaknya di bulan Desember 2023 ya panjang Berplat ganjil mm -hmm. untuk alamat SNK di daerah Tangerang kota ya atau perorangan tentunya ya? nama, perorangan, nama perorangan pertama dari baru oh, pertama dari baru betul. masih ori banget nih kayaknya. masih ori luar biasa. Dari warnanya pun benar-benar keluar auranya ya. Benar. Kilometer ya? Oh ah, iya, yang 36. 36.000 ribu. 36 ribu. WD 2018 men. <laughs> Mobil harian lo padahal lo. Iya. 36.000. Iya. 36.000 ribu. 36 ribu, hmm. sampai strikot ya. Hmm. Full set juga ya, servis. Full, full set, full set, tersedia. Hmm. Waduh, mobilnya benar-benar garing banget ya, teman-teman di sini. Kualitasnya bagus-bagus. Harganya aja tinggal langsung dinegosiasi. ya yeah. Gitu aja udah. Nah, 100. Harga sesuai kualitas juga. Betul, 100. <laughs> 153. 100. Ya. 153 masih bisa nego. Ya, Pokoknya betul. nego sampai jadi ya. Betul, uh, sambil ngopi juga ya. Sambil ngopi Pastinya pada di. Betul. Nah, <laughs> untuk kredit juga bisa Bang, DP minimal. Kira-kira oh, bisa. bisa. Bisa. DP goceng cobaan puluh juta lah ya. 10 jutaan. 10 jutaan bener Benar. Ya katanya paling masih di atas mobilnya bagus-bagus teman-teman. Insyaallah nggak akan kecewa, kilometernya pun rendah-rendah. Ya, ya, ini selanjutnya. Oh iya, ah, ini. Nih. Kita punya Innova situa tua tua keladi ya sebutnya. ya. Tua -tua Kladi, ya. ya Innova ini. G Oke, yeah. bensin diesel, oh, bensin ini, ah. bensin. Tahun dua ribu enam, dua ribu enam. Tangan pertama dari baru, tangan pertama dari baru. Iya. Waduh, Tapi tangan pertama kilometernya baru. Oh, yeah? Berapa? Delapan puluh satu ribu. Delapan puluh satu. Berapa tahun? Coba kesini. Dua ribu enam ya, Gile, 2006. setirnya aja masih kulit jeruk. Pada ini. Oh, yeah? oh ya? Oh, asli ini, body. Kilometernya masih kulit jeruk. Oh iya ya, setirnya. Oh, yeah. Dari segi doltrim tuh, doltrimnya pun masih terawat uh. banget di sininya. Walaupun tahun 2006 ya. Setirnya kenceng uh. kilometernya 81.000. Asli, asli ya? Tangan pertama dari baru ini? Tangan pertama dari, dari baru. Iyi, dari sini-sini iya. juga kelihatan asli. Masih ori. Masih ori sini. Nih. Ini mau mobil nggak kemana-mana kali bang? Iya. Yang pakai? Make... Terawat kayaknya ini. Mm -hmm. Terawat, terawat. Perorangan apa PT nih bang? ini perorangan perorangan, perorangan. perorangan. Inofage, orang bensin tipe G ya. 2006 <coughs> luar biasa harganya berapa bang uh, harga saya mungkin di 110 ya kualitas-kualitas pasti paham, paham. Uh, istimewa banget. banyak lebih murah dari ini bahkan banyak. ya sebenarnya 2007 pun masih ada yang 110 Tuh. Tuh. Tapi ini kualitas. Ya, kita jaga kualitas. Nah, harga juga. Oh ya, tapi masih bisa nego dong. Oh bisa. Uh, dari 110 bisa. masih bisa nego. Bisa, bisa. Tahun 2006 Ya. Kondisinya, wah, saya nggak berani ungkapin. Boleh dicek lah, banget. ban aja. iya, ban ban masih tebel Iya. Luar biasa loh. Link ya Iyi. Di sini ada Innova <laughs> Innova antik. 2006 kilometernya benar-benar di luar ekspektasi teman-teman yeah. semua saya pun di luar nggak nyangka gitu loh. Yeah, kayak jarang ya jarang-jarang <laughs> agak 80.000 kondisinya masih wow so far masih istimewa pokoknya banyaklah kita stok kita juga di okay. sana juga hmm. ya, mungkin belum bisa dilihatin mungkin lain kali ya lain nanti kalian dilihatin betul, semua betul, sama Dedy, betul, betul, satu lagi betul, betul. <laughs> ini kredit tadi DP berapa bang? ini kredit kemarin DP nya memang memang kalau mobil tua harus agak besar ya agak besar Cuman angsuran lima belas dua bisa kali ya uh, dia 20-20 jutaan puluh 20 juta angsuran angsuran bisa empat tahun ya 4 tahun sembilan sekian di bawah tiga ribuan ya, ya di bawah angsurannya ribu. ya, ya betul. betul betul ya itu teman teman berikut ya. tadi yang telah saya berdua sama bang hilman review min stok stok showroomnya sdm barangkali ada yang mau disampaikan bang ya Ma, mungkin saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya Siap Buat sama sama Bang juga Deddy sama sama ya. juga Bang Kebetulan teman juga ya Teman dari kecil ya Dari SMP saya ya saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, itu saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ya Tentunya sama kita berterima aja. kasih juga sama teman-teman yang betul, sudah menonton di sini ya. Betul. yang sudah eh. menonton. Silakan, boleh bertanya-tanya, nggak apa-apa kok bertanya nggak bayar ya. Betul. Silakan. <laughs> Pokoknya ada prospek. tuh Mana mobilnya yang kira-kira? Wah, ini bagus. nih target. Teman -teman. Langsung aja, nanya. Mau pesen, mau apa? Bener. Silakan. Mungkin mau bertanya. Ya mungkin walaupun tahun tua tapi kualitas. Betul. Boleh. Insya Allah nah, benar-benar dijaga secara kualitas. Amin, ya. amin, amin. Di sini, amin. Oke, okay. okay, baik begitu yep. demikian yang tadi telah kami uraikan kurang lebihnya mohon maaf mohon dimaklumi apabila ada kekurangan ya. Ya. Yeah, Saya sama -sama, tutup. Padadih. Saya Dedi dari Rosauto, Bang Hilman dari Satria Jaya Motor. SJM. SJM. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. warahmatullahi wabarakatuh Salam Satria Jaya Motor. Salam pak Dedi. Uh, sukses.